Denis, Bu Novi di follow up kali aja mau ke Amethyst lagi, visit Iya Bu ya, iya dari follow up Bu Lalu follow up, lagi Corona Bu ini lagi, dari kemarin ga jelas Oh ini Oh yang suaminya unik Ya Halo. Halo, halo Bu. Ya, ini siapa ya? Ya, ini Danis, Bu. Danis. Oh iya, iya Mas Danis. Ya, Bu Danis, Bu, ini dari Bu ngabarin. Lagi ada promo nih, Bu, menarik banget. Oh iya Promo apa? Iya, beli satu apartemen nanti Ibu bisa dapat gratis AC, Bu. Kira-kira Ibu -kira, mau melihat ini enggak seperti ini? Siapa ya, tahu aja jodoh. Oh ibu, lagi gak ada kendaraan ya bu ya? Oh ya udah deh bu. Iya, bukan saya mau ke sana, tapi sama saya sih di ya. Oh mau ke sini? Oh yaudah udah bu. Supir kantor meluncur ya bu ya? Oh boleh boleh, ada jemputan. Oke okay, oke. Okay. Jam berapa? Iya iya iya, oke okay, jam sepuluh. Oh jam sepuluh? Oke okay, bu, siap siap siap siap. Iya bu, terima kasih. Yo assalamualaikum. Telepon papi dulu aja kali ya Halo Mami sayang Ada apa Mi? Halo Papi Hi. Iya Mami pamit metis hari ini Soalnya tadi Mas Danis dari marketingnya telepon Mami Katanya mumpung lagi ada promo beli satu unit apartemen gratis satu AC. Oh, mami mau ke Mety sekarang. Tapi lagi sibuk tapi nih, banyak kerjaan. Oh, papi lagi sibuk ya. Ya udah deh, mami duluan aja. Tapi nanti papi nyusul ya. Oh, temu sendiri, ke bareng sama papi tajan, nanti. Oh, ya udah nanti papi nyusul ya. Hati-hati ya, mami. Oke, okay, bye-bye Iya, papi, I miss you too Mohon maaf, Bu. Menunggu lama. Keunggulan pertama Amethyst Tower adalah antar-jemput konsumen. Siang, Pak, iya, nggak apa-apa, Pak. Langsung jalan aja, ya. Keunggulan kedua Amethyst Tower adalah lokasi strategis berada di pusat kota